Kesadarannya berada dalam kegelapan yang konstan. Sementara dia setengah sadar, Lindong samar-samar mendengar beberapa suara lembut dan lembut terdengar di samping telinganya. Suara-suara ini merdu dan sangat menyentuh. Ini memberi satu dorongan untuk membuka mata seseorang untuk melihat penampilan pemilik suara. Namun, pada akhirnya, Lindong tidak membuka matanya. Keletihan yang dalam membengkak dan mengalir keluar dari kedalaman pikirannya seperti ombak menyebabkan matanya tetap tertutup. Keletihan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, matanya dengan paksa mendorong kelopak matanya dan membuka celah kecil. Sinar lembut sinar matahari menerpa dirinya. Ini menyebabkan celah di antara kelopak mata lindung tumbuh semakin besar sebelum sinar matahari akhirnya menghilangkan kegelapan. Setelah membuka matanya, Hal pertama yang muncul dalam penglihatan Lindong adalah kamar sepi yang dipenuhi aroma cendana. Vermilion cahaya berwarna merah memantul dari sekelilingnya dan mekar di dalam matanya. Itu memiliki suasana yang tenang namun mengesankan. Lindong menatap lingkungan aneh dan asing di sekitarnya. Saat-saat linglung yang sangat singkat terlintas di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak melompat, tubuhnya berubah lembut. Sensasi tak berdaya mulai menyebar dari anggota tubuhnya dan tubuhnya. Meninggalkan Lindung tanpa kekuatan. Sensasi kelemahan dalam tubuhnya menyebabkan ekspresi Lindung berubah. Namun, dia secara bertahap menjadi tenang. Sedikit mengernyitkan alisnya. Tampak jelas bahwa dia sepertinya mengingat sesuatu. Ying Huan-Huan seharusnya berhasil pada akhirnya. Gumam Lindong pada dirinya sendiri. Berpikir kembali ke saat terakhir yang bisa diingatnya. Dia ingat mendengar suaranya yang akrab. Dari kelihatannya, sepertinya pada akhirnya, anggota Dao Sekte berhasil mencapai sana tepat waktu. Aku benar-benar terluka parah. Lindung menurunkan kepalanya dan melihat telapak tangannya yang putih-pucat. Karena tidak tahan, dia mulai mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan gelombang rasa sakit yang ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Bahkan revolusi kekuatan Yuan-nya dihadapkan dengan beberapa penghalang. Jelas bahwa luka yang dia terima saat ini sangat serius. Tentu saja. Lindung cemberut. Gagal untuk mempertimbangkan jenis musuh yang dia hadapi. Dia hanya di lima yuan nirvana stage. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seorang master simbol surga segel 4. Serta berbagai trik di lengan bajunya. Itu masih cukup berat untuk berjalan kaki ke kaki dengan delapan ahli stage yuan nirvana. Selain itu. Yao Ling adalah seorang ahli yang telah mencapai 9 yuan nirvana stage. Jika dia tidak mengandalkan energi ledakan dalam 5 buah yuan abadi kuno, Lindung tidak akan pernah cocok dengannya. Selanjutnya, dia bahkan berhasil melukai Yao Ling dengan parah. Ditempatkan di antara berbagai sekte super, seorang ahli 9 yuan nirvana stage sudah bisa menjadi murid kelas atas. Bahkan, Seseorang bahkan akan bisa mendapatkan reputasi yang cukup kuat di seluruh wilayah Suan Timur. Meskipun demikian, Lindong sebenarnya bisa mencapai prestasi seperti itu saat dikejar oleh Yao Ling dan yang lainnya, yang mencoba membunuhnya. Jika berita tentang insiden ini disebarluaskan, akan ada kemungkinan besar akan terjadi keributan. Lindong perlahan berjalan turun dari tempat tidurnya. Pada saat ini, sama sekali tidak ada kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kemungkinan akan membutuhkan beberapa hari menyusui untuk memulihkan daya Yuan-nya secara bertahap. Berderak. Berjalan di seberang ruangan. Lindong mendorong membuka pintu. Sinar matahari hangat dengan penuh semangat mengalir. Membungkus seluruh tubuh Lindong. Di bawah kehangatan lembut, Lindong bisa merasakan bahwa rasa sakit yang berdenyut dalam tubuhnya telah berkurang secara signifikan. Ada koridor luas di luar ruangan. Sebelum koridor ini, ada halaman terpencil. Di dalam halaman, ada beberapa orang dengan tenang duduk di lantai. Mendengar suara pintu dibuka. Mereka buru-buru berbalik. Segera setelah itu, ekspresi terkejut yang menyenangkan mulai muncul di wajah mereka. Kamu akhirnya memutuskan untuk bangun. Lindong. Lindong memandang Moling dan beberapa orang lain yang berkumpul di sekitarnya dan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan perasaan keprihatinan mereka yang kuat serta kegembiraan di mata mereka. Merasa sedikit hangat di hatinya. Dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, Berapa lama aku keluar? Sepuluh hari. Jawab Moling sambil menunjuk dengan jarinya. lindung sedikit terkejut. Meskipun dia agak mengharapkannya. Dia tidak pernah membayangkan dirinya dalam tidur nyenyak setelah terluka. Itu mungkin karena serangan balik dari melahap lima buah Yuan abadi-abadi. Kamu benar-benar terkenal sekarang. Berita tentang kamu telah dikirim ke seluruh Dao Sekte. Dikatakan bahwa meskipun kamu dikepung oleh Misa Segel Iblis dan banyak ahli lainnya, kamu masih berhasil melukai Yao Ling, yang berada di peringkat keempat dalam daftar dicari Sekte tersebut. Orang itu adalah ahli panggung sembilan Nirvana Yuan dan dia memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Suan Timur menguji Liu bai sambil mengklik lidahnya cara dia menatap lindung tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan selain itu fakta yang paling penting adalah bahwa yao Ling dulunya adalah diakon gerbang Yuan kamu tidak seberapa bangga yang kamu peroleh bagi kami murid-murid daosek lindung menatap Liu Bai dan sisanya yang mengenakan ekspresi bersemangat dan memerah di wajah mereka dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam. Dia hampir kehilangan nyawanya kali ini dan dia tidak ramah seperti yang mereka katakan. Lindong, kamu sudah bangun. Tepat ketika Lindong mendapat sakit kepala dari diskusi mereka yang hingar-bingar. Suara merdu dan indah dipenuhi dengan kejutan tak terduga terdengar tiba-tiba dari dalam halaman. Sekaligus, semua orang berbalik ke lokasi kebisingan yang membuat mereka menatap sudut halaman yang tertutupi naungan tanaman. Di tempat itu, berdirilah seorang wanita muda di puncak masa muda. Wanita muda itu berdiri di bawah naungan. Tubuhnya yang ramping dan lembut terbungkus pakaian yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Cahaya menyinari dedaunan dan menyinari wajahnya yang kecil dan indah dan memesona. Memperlihatkan matanya yang besar dan cerah, yang sekarang dipenuhi dengan kegembiraan. Fitur-fitur wanita muda itu tentu saja sangat indah. Saat ponitail hitam legamnya menjuntai ke bawah, itu menghasut kekuatan dan vitalitas yang penuh dengan busur di ujungnya. Ketika Moling dan yang lainnya melihat wanita muda itu, kilau melintas di depan mata mereka, sebelum mereka segera berbalik dan menatap lindung dengan nakal. Ketika kamu, koma, saudari junior Ying Huan Huan merawatmu hampir sepanjang waktu. Dia sering datang berlari ke Aula Desolate kami, yang sebenarnya membuat beberapa murid Aula Desolate iri pada kamu, kata Mo Ling, yang sekarang mengenakan senyum aneh. Setelah mendengar kata-katanya, Lindung jelas melongo sejenak. Dia jelas menyadari betapa populernya Ying Huan-Huan di antara para murid Daosek. Selain itu, ia memiliki latar belakang yang cukup bereputasi baik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita muda yang mirip dengan seorang putri di Dao Sekte, akan benar-benar pergi keluar dari jalan untuk merawatnya. Hei, apakah kamu berubah menjadi idiot setelah tidur? Sama seperti Lindong masih linglung. Wanita muda itu sudah datang darinya. Mengulurkan tangan putihnya yang sempurna dan ramping yang akan membuat banyak pria ngiler. Dia melambaikannya di depannya. Sementara suara merdu seperti alat musik terdengar. Memulihkan ketenangannya. Lindung melanjutkan untuk menatap wajah halus di depannya sebelum memberikan senyum dan menjawab. Pada saat terakhir, terima kasih untuk membuatnya tepat waktu. Jika tidak, mungkin aku tidak akan bisa kembali kali ini. Hef, kamu hanya suka memamerkan dan berbicara besar. Sudah jelas bahwa kamu tidak bisa menanganinya namun kamu masih harus bertindak sangat sengit. Jawab Ying Huan Huan sambil melengkungkan bibir. Lindung mulai tersedak sejenak karena jawabannya. Segera, dia merasa sedikit tidak berdaya. Bibi besar kecil ini benar-benar tidak mudah untuk memuaskan. Dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Untuk menyelamatkan satu nyawa mereka sudah merupakan skenario yang lumayan bagus. Tentu saja, aku tidak akan menyangkal bahwa kamu memang sangat gagah pada saat itu. Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, mungkin aku akan jatuh cinta pada kamu. Kata Ying Huan Huan sambil tersenyum manis setelah melihat ekspresi tertekan Lin Dong. Lin Dong memilih untuk tidak menjawab. Baginya, mengalami insiden seperti itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang itu pada akhirnya? Tanya Lin Dong seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka semua mati. Tidak akan ada misa segel iblis di masa depan. Adapun orang-orang yang berselisih dengan kamu, selama mereka melakukan tindakan pribadi, mereka akan dihabisi. Kata Ying Huan Huan dengan sikap acuh tak acuh sambil sedikit mengangkat bulu matanya. Lin Dong mengangguk dalam diam. Sepertinya saat ini Dao Sekte menjadi sangat marah. Mereka tiba-tiba kejam. Namun. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun dominasi seseorang. Kalau tidak, bagaimana mungkin murid-murid Dao Sekte bepergian keluar di masa depan jika ada yang bisa dengan mudah mempermalukan mereka. Kali ini, semua tetua sangat senang melihat Sit Yuan abadi kuno dibawa kembali dan kamu berkontribusi bagian terbesar dari pekerjaan. Setelah kamu pulih, Fa, Tuan Sekte Tuan ingin melihat kamu secara pribadi, kata Ying Huan Huan sambil tersenyum. Oh, hanya pada saat ini, ekspresi lindung sedikit berubah, bahkan dengan kekuatan pikiran. Setelah mendengar ini, dia samar-samar berjejalan sesaat. Apapun, orang itu adalah kepala Dao Sekte. Dia juga salah satu praktisi top di wilayah luas wilayah Suan Timur. Satu pemikiran olehnya saja bisa membuat kerajaan yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam kepulan asap. Moling dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya semua memiliki wajah iri. Bagi seseorang untuk dapat bertemu dengan Tuan Sekte Tuan, yang sangat sulit untuk bahkan melihat sekilas, bukanlah prestasi sederhana. Bersantai, kamu sekarang menjadi pahlawan di Dao Sek kami. Menghibur wanita muda itu dengan senyum setelah menemukan reaksi kaget Lindong. Dia dengan cepat melanjutkan untuk mengambil keranjang dari Kian Kun Baknya. Yang diisi sampai penuh dengan berbagai obat-obatan dan pil yang digunakan untuk mengobati luka-luka. Obat-obatan ini sangat efektif untuk mengobati luka. Aku benar-benar pergi ke ruang pil setidaknya setengah hari untuk mengumpulkan mereka semua. Ini adalah salep untuk diterapkan secara eksternal. Ini harus ditelan. Wanita muda itu menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menunjuk botol-botol dan stoples di dalam keranjang sambil dengan hati-hati menjelaskan isinya. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, dia merasakan sesuatu yang salah tentang suasana di sekitarnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Moling dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di dalam seluruh sekte Dao yang tidak tahu betapa aneh dan jahatnya Ying Huan Huan. Siapa yang tahu bahwa wanita muda yang lincah dan bersemangat ini sebenarnya memiliki sisi yang lembut dan lembut baginya? Apa yang kalian lihat? Pernahkah kamu melihat seorang wanita cantik sebelumnya? Petik dua. Setelah ditatap secara aneh oleh Moling dan yang lainnya, warna merah menyala melintas di pipinya yang putih bersalju. Segera. Dia memelototi mereka. Melihat ini. Moling dan yang lainnya dengan cepat mengecilkan leher mereka sebelum dengan cepat berpaling. Hef. Bisa dikatakan bahwa kamu kurang lebih setengah penyelamatku. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku. Ying Huan Huan tidak tahu berterima kasih. Mohon terima. Petik 2. Mata besar Ying Huan Huan berbalik dan menghadap Lindung sambil mempertahankan citranya yang menakjubkan. Dia melanjutkan dengan kejam mendorong keranjang ke tangan Lindung sebelum segera berbalik dan pergi. Tindakannya yang bebas dan mudah sangat mendominasi. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat gadis muda itu berbalik, telinganya yang lembut dan lembut sudah memerah. Melihat sosok cantik dari wanita muda yang cepat pergi. Lindong tidak bisa membantu tetapi menyentuh hidungnya. Sepertinya kelembutan dan kelembutan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah momen yang singkat. He Adik senior Huan Huan tidak buruk. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya merawat seseorang dengan sangat baik. Goda Liu Bai sambil menyeringai. Sambil mengangkat alisnya ke arah Lindong. Berhenti bicara omong kosong. Dia hanya melakukan ini karena dia berterima kasih kepada aku karena menyelamatkan hidupnya. Jawab Lindung dengan jengkel. Namun, dia merawatmu dengan baik selama periode waktu ini. Selain itu, aku harus memberitahu kamu kabar buruk. Kamu harus cukup jelas dengan pesona saudari junior Ying Huan Huan. Oleh karena itu, karena dia telah merawatmu dengan sangat baik, pasti akan ada. Beberapa orang yang tidak senang. Moling menepuk bahu lindung sementara ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Menurut apa yang aku tahu. Bahkan King Ye telah menyatakan ketidakpuasan atas masalah ini. Dia dari Earth Erthal dan merupakan orang yang paling berbakat setelah kakak perempuan senior Ying Xiao Xiao di antara anggota generasi muda Daosek. Karena itu, kamu harus berhati-hati di masa depan. Petik 2. Tidak bisa menolak. Wajah Lindong mulai berubah menjadi hitam. Pada saat ini dia ingin mengutuk dengan keras. Apa hubungannya ini dengan aku? Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia benar-benar akan memprovokasi seseorang bahkan ketika dalam keadaan pingsan. Femme Fatale. Menghibur Moling. Tidak ada apapun di antara kita. Jawab Lindong. Namun, setelah dia mengatakan kata-kata itu. Dia melihat Moling dan yang lainnya terus-menerus melemparkan pandangan mereka ke keranjang di tangannya. Pada saat ini, dia merasakan gelombang demi gelombang perasaan mencekik di dadanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.